Dun, dun, bro, tak pasang, pasang. Dua, datang, lor. dua sekali datang lur. Hey, mantap lur, close, closer. Mantap poin, Oke. Kita tunggu lagi. Semoga nanti ada yang datang lagi, oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hantik lagi hari ini, lor kita hunting ruak-ruak hari ini. Mantap, bro. Pagi hari ini, lur ya. Suasana di sini lagi musim penghujan dan uh, hunting sore itu kayaknya hari-hari ini per minggu-minggu ini nggak bisa, lor. Jadi kita pagi hari kita hunting. Kita hunting ruak-ruak lor ya. Dan buat teman-teman uh, yang selalu mendukung channel ini, tentu saus saya doakan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang tetap apapun, dan murah rezekinya jangan lupa lur, nontonnya sambil minum kopi, sambil santai, sambil nonton. Di-subscribe, ditekan tombol notifikasinya. Mantap lur. Oke, kita lanjut. Oke lur, dari sini nanti kita akan mengintai lur. Kita buat pagar apa ini namanya? Tempat kamu seadanya aja lah ini. Lupa tadi nggak bawa pisau lur. nah ini dia. Kataan nah, capan lah Sriring-sriring udah nanti datang juga lor, wanya, lor, ya. nanti ya di sana apanya nanti terasa saya taruh di uh, dekat batang sampai yang itu gitu sana ya Lur begitu terus keseruannya kali ini jangan nanti dapat poin dan seru apanya loh ganting kita kali ini oke oke ada yang datang satu lor coba kita bidik, lur ya. datang satu. Oke. Okay. Wah, ini Lur? Uh, ayo lari terus, Lur. Cuy, uh, mantap, Lur. Banyak, eh. Uh, Wah, tarung dia, tarung dia. Tarung dia, Lur. Ini petarung dia, uh, uh, dia Lur. Uh, ya, Oke. Okay. Tapi tik lur. Sudah kamerkin. Uh. Poh, poy lur. Gus mantap lur. Paling pertama lur ya. Ih, uh, seweneng. So gacor gandos tara keluar satu Uh. tambah lagi lor uh. mantap uh. si datang oh. lagi lor catur Uh. mantap plus, uh. oke okay, mantap lur finder, baik Tuh, oh, kita gede dulu, sebentar. Benar, oh, oh, oh, oh, kata okay, lagi satu lur. Jadi mantap lur. Kita picik ya. Oke, kita picik bismillah Ramadan lagi. Uh, mantap mampur. Tambah lagi punya. Wih. Uh, Semoga so, dengan aku mantap, mantap. y a la hora esto es una mala peleadora mala peleadora Aluh, tapi enggak telak lu ya. Aduh, ketemu enggak nanti ya? Ada lagi tuh, terakhir jauh Tapi dik ya. Mantap, berapa ini lur uh. Mantap lur. Tambah lagi edon banyak kali lur tuh Banyak semenang aku lur Mantap lur. Oke, poin 5 yang terbidik lur ya tadi ya. iya uh, 5 yang terbidik. Luar biasa lur banyaknya lur. view yang terakhir tadi ketembak selosor losor mantap poin lur. Uh, seweneng so oke kita ambil dulu lur ya daripada nanti ya apa uh, kelamaan dan gak ketemu nanti melapa ya kita ambil dulu oke mantap lor oke kita ambil poinnya dulu lur. daripada nanti gak ketemu kan sia-sia lor ya uh, mantap ya lor lur. banyak ruak-ruaknya lor baru tak puasa langsung dua tangan ada yang sekali datang tuh dua lor edun edun Oh, lima tadi, ya. Yang ketembak 5, ya. Tapi entah ketemu tuh enggak yang satu yang satu tadi masalahnya enggak begitu telak, Lur. Coba kita cari aja, ya. Oke, itu nampak satu, Lur. Alhamdulillah, ketemu satu, Lur. Nah, ini dia. Oh, uh, alhamdulillah, Lur. Nah, itu satu lagi lor. Alhamdulillah alhamdulillah. Poindoor dua ketemu Cari yang lain lor. Dia larinya ke sini kayaknya lor. Oh itu dia lor. Oh untung pas di. Apa semua Lur Enggak di semak-semak jadi enak narinya. Yang tiga ini, nyarinya enak. Dua lagi lor. Kita cari terus. Uh, Sowenang ya, Jangan lupa nonton sambil ngopi lor ya. Mohon dukungannya terus. Biar cepat berkembang lor ya, channelnya. Mantap lor. Sowenang. Kita cari di sini lor. Thailandnya di sini lor. Oke okay, belum ada kelihatan lur. Kita ya. Yang dua, yang satu tadi lari ke lur, yang satu belasanan tadi. Kita cari yang si dulu ya. Dan juga ada kelihatan lur luh kita cari yang satunya lagi loh nampaknya itu udah nggak ketemu itu semaknya payah ini eh, di atas senjur oh pas di sini Lur pas dia di sini Lur tarian namanya di atas ternyata dia terjungkunya di sini loh uh 4 poin loh yang ketemu alhamdulillah mantap semaneng so, ini saya kita ketari di sini Lur itu tempat uh, pakai apa tadi kamu pas tadi loh kita bidik dari sana tadi, nah, itu. cuman saya pakar seriling-seriling lor tapi barwanya banyak dan alhamdulillah mau datang juga barwanya itu dia. Oke okay. kita kembali ke markas loh tempat kita meminta tadi mantap, aduh sayang sekali loh. Waktu masih panjang tapi ma, apa namanya hujan dah turun mulai turun. Karena pagi hari lho, tapi di sini lagi musim penghujan memang. Jadi kita sudah aja dulu ya. Kita udah poin 4 alhamdulillah. Lima tadi yang satu nggak ketemu lho, nah ini dia. Poinnya lho. 4 poin. Yang sekali yang satu nggak ketemu lho, tapi nggak apa-apa Oke, nah hujan udah mulai turun lor, hunting hari ini sampai di sini dulu ya, dan saksikan lagi uh, petualangan saya selanjutnya di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan lebih seru dari ini lor ya, sebenarnya ini masih potensi mendapatkan poin lor, tapi hari nggak mendukung hujan, nah ini udah mulai turun lor. Padahal pagi hari ini, tapi memang lagi musim penghujan di sini lor. Oke kita syukuri aja poinnya Udah 4 poin 5 yang satu gak ketemu gak apa-apalah Nah mungkin bukan rezekinya lho ya Oke Kita sudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap